Sore hari, sok kapan? Oh, selalu sok ber. Berani, berani! Waktu menunggu. apa tua waktu? Oh, cukup Tongkat sosialnya tak lengkap, Wah, dijemput karo pendeta. ayo Oke kalau bus dikondok gula, begitu gula mau gabus, gula ngomong bismillah diprotes protes karo pendeta salah bus kita tidak naik bismillah tapi bis kota wuuuuh haa, ya. awas nah, pak pendeta langsung gula nih, begitu ning jalan udang deres, berbet. -ber. Oh, blebek apa yang kaget, langsung pendekannya bengok-bengok, hallelujah, hallelujah saya bilang salah pak pendeta, itu bukan haleluya, tapi yang ini nintara. Hmm, itu <masinyor.' tiru crack noise> sampai para pendeta, aku latihan itu <sw Jonah> ngangus sarung, udahlah bu bu <controlling scheint> nope buka, pendeta langsung bengok, <Bears> wow, saya jawab salah, pendeta ini bukan wow tapi alif, aku <sharp Grober>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 Umbaman itu no. Islam, namanya mencampur adukan agedah. Ayo mangan, Allahumma kelana, rosatana, ayo. Nah, itu boleh. Itu namanya mencampur adukan Halo, umma, kelana, rosatana, nah, itu, boleh. itu namanya mencampur Lapang jomu. Mantu, walaupun dia orang Kristen, jenengan angsa rewang napa buatan. oleh jauhmu mati, agama ya Katolik, oleh layak nama buatan. Oleh, nama Wonten ceritakan jeng nabi, layak kepada orang non-Islam, Wonten. pohon cerita. Ini inti pengajian malam hari ini. Insya Allah Bapak cipta pengajian terampung. Ayo, Jenuh Bisu nggak? sombong kan aku nurun cangkem ku mau wae. Wa ana pengajian pile urunane ana telu. Apa nggih marid nabi. mangkana kana ilmu ilmun sing duwe ilmu, fa liyata sada bi sedekah kelawan ilmune. Wa mangkang atur-atur ana, ana ana sing duwe ilmu. Kaya pasane ngene, ilmu. Wa man kana lahu malun, sing duwe bondo, fa liyata sada bi malihi, sedekah kelawan bondone. Nyumbang saya juga kuatun kuat, dong. Saya juga terlalu kuat, dong. Saya juga terlalu kuat, dong. melu masang terlalu kuat, dong. Saya juga terlalu kuat, dong. rewang juga terlalu kuat, urun Saya juga terlalu kuat, dong. Saya juga terlalu kuat, dong. Saya juga terlalu Wes orang mulang, orang nyumbang, orang rewang cangkem, me-creng, me-e-e-e oh, <tuk> orangnya nyata koi aduh-aduh <tuk> guru baju dia ya abang dia ragu isen wani usul kak wani urun usul itu ketunggu lho tak ada urun mardekah aku sebab Eh, ngolak itu satu, kedua, kalau bisa diso suruh Allah, jadi gue, sampun Orang oh, tua, ya mudah matang meneh. Salam kembali molas. Aku rasanya kau, aku ceng. lensa kali mah la punur dikirim bali bali nang kuburan mangkut tangan ke tangisan I'm the that pas kalau persatuan loh, ya wis setengah loro Afrika. itu apa cemburu santai wae. cemburu, wae. Kalau kamu diburu di dasar kamu jomblo, kamu jawab <kond> saya jumbo bukan karena saya gak laku, tapi karena memang gak ada yang mau. Memang memang bermusuh makmur, merawat bercanda yang karokan, mau bawa tok, top. malah nyanyi lagu di industri, mau ayam. Ngomong aman, Dungi rosa Tunggoyen iman Sabar narimoh Nacem pas-pasang Rambu ibu Nand mamata mung ngene. Randu Salawatulahib Muhammad. Hey. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, di Kota Madinah ada orang yang sangat terkenal, namanya siapa? Abdullah bin Ubay Anda jangan salah, namanya Abdullah tapi dia bukan orang Islam. Maka saya ingat betul. Setelah saya sahajakan ada wartawan bertanya kepada saya dan Mas Jadi, terus apakah Mas Jadi akan diganti namanya dengan nama Islam? Waktu itu saya jawab, tidak ada syarat orang masuk Islam harus ganti agama. Akhirnya saya sewankan ke Ma'ruf Amin. Kyai Ma Amin Wakil Presiden, beliau mengatakan, tidak ada syarat mengganti nama, tapi kalau mau ditambahi silakan ditambahi Ahmad atau Muhammad. Waktu itu saya pilih saya bilang sama Dedi, kamu pilih Ahmad atau Muhammad? Dia tanya, kalau Gus Muta pilih siapa? Ahmad. Jadinya siapa? Ahmad Dedi. Dia protes kok kayak Ahmad Dhani, maka sampai hari ini nama dia tetap nama yang lama, Diojatus Andreas Deddy Cahyadi ah, lama Nama kopanggurnya Deddy korbuser Di mana-mana saya kemarin di Hongkong ditanya sama orang Hongkong, apakah Deddy korbuser sudah sunat? Ya Allah, singa konbanji akhirnya gue lupa shooting gue, pas syuting, gue bro ada pertanyaan kamu udah surat apa belum masa kamu gak percaya aku percaya kalau kamu gak percaya lihat sendiri mah hmm. aku, aku, aku, aku awangnya perong meter <tuk> tak buka katanya meror tunggu <tuk> ini <tuk> lah ya, ya kamu medas keluar Aku tahun aku percaya, aku sunat tapi orang jenis poroknya lho nggak percaya. Nah, Jadi takut. Bagaimana ber... supaya mereka percaya kalau saya sudah sunat gampang, tak foto nih, enggak posting nih. Boleh sunat. Saat ini untuk latihan ngaji, mang tunggu aja nunggu Islami Mas Jefi istiqomah. Bila allah bima nang ngono banget rambut rawani pukul gara-gara ada tawaran bintang iklan apa sampo rambut kan iklan sampo Kita pasti aku aku. kono. lanang cangkem Kalau orang pantas keturunan siti awa Cangkemnya mangap awa di dunia tentang adam Bawa meja saya di lumrah Canggungnya dobel setiri Ya, coba Ya, kita ini Ya, kita ini Ya, kita ini Bila bapak-bapak saya keberi kolak Bujimu teriakan apa-apa Insya Allah kalau para suami istrinya galak Insya Allah bisa di akhirat Akan dikurangi siksanya oleh Allah Amin Kenapa kalau istrinya galak dan jerewat Siksanya dikurangi oleh Allah Karena selama di dunia Sudah sangat tersiksa <yukur> cucat madu cucat, jadi tapi memang saya aku perempuan memang jauh lebih kuat daripada laki-laki betul? Pultinya, seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebak untuk membawa sebotol madu, tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu, betul? mu lawan kuat. Begini apa? Pabrik susu Nabi Muhammad. Begitu nyampe kepada Madinah, Abdullah bin Ubay yang tidak beragama Islam tersinggung kali Kanjeng Nabi. Dia marah kenapa? Gara-gara orang Madinah yang dulu mengidolakan Abdullah bin Ubay, berpindah ke lain hati, mengidolakan Kanjeng Nabi. Akhirnya Abdullah bin Ubay itu ngamuk, memprovokasi orang semadinah dengan mengatakan apa? Samin kalbak ya Bulka, anjingmu, maka anjingmu akan memakanmu jadi kanjeng nabi, nabi itu tahu duluk Yasuh kali Abdullah bin Ubay apakah Rasulullah marah? tidak sabar kanjeng nabi duluk yasuh, sabar milah nabi sabar wangi. ketika ada orang lain membicarakan kekuranganmu tersenyumlah kenapa? kekuranganmu saja menarik perhatian mereka apalagi kelebihanmu masuk deh So, so, oh, <tip> saya adalah saya orang mencintai saya suka dengan saya Alhamdulillah orang membenci saya tidak jadi masalah saya dipuji tidak akan terbang dihina tidak akan tumbang saya adalah saya oh no. Aku ngajiin cafe di logo dasar animasiat ora orang kokoh, pagi itu pengen kayak kurang telepon. Aku bilang mau potong ajaan seanggungun karena terbiasa ngajiin cafe. Lah, sensasi aku mirip orang kita. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Aku nggak panggung, ayo Gus, nyaji. Ulam nggak panggung, halan direbusan bak, -bak itu. Ucap foto, ya Allah. <San> nengok ngilok susu, nengok susu, ngarep susu, ya Allah. Meku sokong kakek, lempok <San> <San> Aku ya tahan pada kawakmu, ngajeng <San> Kan, supaya masuk Islam ternyata sampai matinya Abdullah bin Ubay tidak masuk Islam tapi apakah Rasulullah gagal tidak anaknya Abdullah bin Ubay masuk Islam menjadi pengikutnya Rasulullah bahkan menjadi santrinya Rasulullah begitu bapaknya mati anaknya Abdullah bin Ubay mati ke kancing Nabi kancing Nabi Bapak lah mati bau jenengan layak apakah kancing Nabi layak iya Kanjeng Nabi mangkat layak kepada orang yang memusuhinya Kanjeng Nabi jadi Ya Musuhnya di layaknya Mela nguh yang Kristen mati itu layak Ngewangi saisoni Oh no Akhirnya nyuan nyanyi Kan aku rambut tidak sabotas sama Bome bara kan aku enggak. ada Panggilnya betul langsung maju. ini olah Ayo, teri hey. oh. Olah Ayo, teri oh. Aku boleh. Balik. Wow, aja. Ah. Teri oh. Teri oh. Teri oh. Teri oh. Teri oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari Allah, kesenggaraan Tuh, <im poles> oh, mana pak oh, no, oh, -oh, polisi tak ya? Ma mana pak polisi ngaji Insya polisi ngaji Soalnya mati ini pas pengajian, amin Aku ngaji, soalnya mati ini aku pas pengajian Polisi belum ngaji, mati ini pas pengajian Polisi nanti gerdalan, kok mati ini tak berantak polisi ini ini asuh kalau dia paling senang, polisi soalnya itu polisi dari Mabes Polri sampai polisi pak katanya AKP komisaris polisi, aku AKBP mau dia ini bapak polisi, ngobrol ngobrol cobok, cobok ngomong, rem dan din dan ramen. Aku Dengan Dengan raki, Rami aku dan Jo dan Ravi. Ini deh. Masih pak. Ini kanji nabi ngajar ke toleransi begitu nyampe rumahnya abdullah bin Ubay anak matur kanji nabi kerasomba kan jengan nyafati bapak kula iya nih bapak kula mengidoni tidak nih karo kanji nabi musuh lo jadi nyafati cuh apakah sampai sini tidak kanji nabi saya boleh nggak minta jubahmu untuk apa nih ini nyafani bapak kula mikir anaknya abdullah bin Ubay yang bapaknya dikafani kafani nyanyi jubahi kanji nabi orang bakal takoni karo mungkar nakir kan beti ini buka, wow, cobaan kajim nabi bro oh, ini rakan jenengan, pengen sesok ratakoni mungkan akhir gampang kain kapan merupanya ijo mesti ratakoni, baby, rohontok itu ratakoni paling langsung diplok tangan dana langan mati, sesok kain kapannya ping wah, kini buka maleka, jomblo guys. Junglo mati kan kamarnya ungu, buka malaikat bengok rendor rendor. Apakah berhenti sampai di situ tidak? Anak emas tur kancing nabi mau nggak kau mensolatkan jenazah bapak saya? Waktu itu belum ada larangan mensolatkan jenazah orang non Islam. Begitu kancing nabi ajeng salat dikecil karo umar, kancing nabi. Ini keagamaan ini Islam kok jangan sholat ke, nopo jawab dengan jenabi Umar menengok kamu, udah mau larangan, alhamdulillah. Begitu kan jenabi jam sholat turunlah satu ayat dalam surat At-Taubah yang bunyinya walatul solli ala mata abadan walatakum ala qabri dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mensolatkan mendoakan orang yang mati salah satu di antara mereka dan janganlah berdiri di atas makamnya maka sejak saat itu, gak wong non islam lah mati orang <tuh> oleh lah gobloknya ngomong-ngomong segera paham ayat niki ayat niki dindu dasar nolak tahlilan ini se nah, tuh segini ngejaga sembung bawah oh. kalau gak nyambung ayat niki bawa nolak tahlilan mengandani lah penggomong non islam kue layak oleh Melulayat oleh tapi perak nolak ke, kok malah di ibu nolak tahlilan, wong wong nggak di ibu dasar ngaji, mau karo radio, orang jadi guru, kulah bolak balik kondo, lah ngaji mau karo radio, radio ini kusifate, ono suara, rano wujude, lah rano suara, rano wujude ini kujenenge antol, milo kulah gamelagu judule antol. Sun so sembora semiki masih tak udan jeroati. Oh. Lagi Raji, guru jangan-jangan guru nek entok. Saya jadi ngentok itu nggak ada efek. Nakseng ngentok soto, seng mambu soto. Wah guru nenek untuk mando edeng budi. Orang mungkin yang pondok pondok gede di Jawa Tengah. Orang mungkin mondo, eneng, Jeporo. La, guru, nentot, mando edeng Siporo. Lah guru nenek untuk mando edeng budi. agak salafiyah hadis Raja Mila cerita ini mau mengajarkan kita kepada kerukunan. Saya minta semuanya persatuan Indonesia. Kita bersatu walaupun berbeda.